Yang akan saya terangkan saat ini khusus terkait dengan nama saja. al saja Al-Quran telah kita bahas dan saya tidak akan mengulang Kalau anda nanti terlambat untuk mengikuti silahkan lihat tayangan sebelumnya Alkitab juga sudah saya uraikan Sekarang saya akan langsung masuk kepada saja. zikr saja Saya sampaikan dulu kerangka berfikirnya Supaya mudah untuk dipahami Setelah itu nanti baru kita turunkan contoh-contohnya Lalu kemudian kita uraikan yang paling penting pembahasan di malam ini tentang satu amalan turunan dari kata zikr yang saat anda kerjakan, maka Allah jamin keberkahan akan hadir di orang itu sekaligus orang-orang di dia. Kemudian Allah mudahkan jalur kehidupannya sampai mendapatkan tempat spesial saat kembali kepada Allah SWT. Nah, kerangka berpikirnya seperti ini. Jika di dalam Al-Quran, Disebutkan nama az Tertulis seperti ini Atau bahkan alif lamnya dihilangkan Zikrun misalnya, satu turunan Maka yang dimaksud dengan ini Itu bisa menunjuk kepada dua hal Satu, makna utamanya Kedua, makna umum yang menunjuk kepada amalannya Makna utamanya adalah menunjuk pada gabungan makna Al-Quran dari segi bacaan dan Al-Kitab dari segi rapinya susunan Atau tulisan yang terukir kemudian di mushaf dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas jadi kalau disebutkan Alkitab itu punya dua arti. Bisa berarti tulisannya, bisa berarti susunan yang tersusun dengan rapi, tertib tanpa celah. Jadi jelas ya? Sampai sini. Nah, kalau disebutkan al maka ini mencakup dua makna ini. Al-Quran dan Alkitab, Baik dari segi bacaan bunyi yang didengar, ataupun tulisannya dengan nama Alkitab atau susunan yang rapi dan tersusun dengan baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya, fokus baik-baik. Ketika Allah menyebutkan nama Al-Zikr yang menggabungkan dua nama ini, maka tujuannya kata Allah, saya sebutkan nama Al-Zikr yang menggabungkan nama Al-Quran dari segi bacaan dan Al-Kitab dari segi tulisan atau susunannya yang rapi itu, tujuan utamanya untuk menunjukkan kuasa saya, mu'jizat pada Al-Quran yang terjaga dari awal diturunkan sampai kalian kembali kepadaku, kepada Allah SWT. Maknanya menunjukkan satu penjagaan ya, terhadap keabadian Al-Quran. Untuk membedakan dengan, maaf, kalimat-kalimat lain yang dianggap sebagai firman Tuhan, maka apa bedanya dengan firman Tuhan yang sesungguhnya? Kalau benar bersumber dari Allah, maka akan terjaga dari awal sampai akhirnya. Dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini hanya rekayasa manusia, maka akan berlaku sifat kemanusiaan mengalami penyesuaian dan perubahan, bahkan hilang sama sekali. Paham? Ini bagian yang pertama. Nah, selanjutnya fungsi nama azzikr ini bukan sekedar untuk menunjukkan penjagaan terhadap keabadian Al-Qur'an baik bacaan ataupun tulisannya atau susunannya, tapi juga demi mengingatkan hamba selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah jaga itu kita senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Karena itu ingat Allah seringkali disebut dengan zikrullah. Zikrullah, zikrullah. Zikr, zikrullah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Salah satu wasilahnya adalah Allah abadikan Al-Qur'an dari segi bacaan dengan tulisan untuk menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Terangkai berpikir ya? Setelah itu untuk menghadirkan makna ini supaya kita ingat dengan Allah Dari sisi pandangan Al-Quran Maka Allah turunkan amalan-amalan Yang dengan amalan-amalan ini Hadir di dalamnya bacaan-bacaan Al-Quran Baik dari segi bacaannya ataupun susunannya yang tertib dan rapi Bahkan bisa terjadi tulisannya pun terlibat di dalamnya Jadi ada amalan yang saat dikerjakan Tulisannya tidak ada dalam pandangan kita langsung Tapi bacaannya kita bacakan ada yang saat dikerjakan tulisannya nampak bahkan bisa Anda bolak-balik. Apa tujuan amalan itu untuk membangun pemahaman dari dalam diri kita bahwa Al-Qur'an dijaga oleh Allah keabadiannya dan dengan amalan itu mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda kerjakan, Anda sedang berinteraksi dengan Al-Qur'an sekaligus menunjukkan ini penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an yang bahkan mampu mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Amalan ini saat disebutkan, itu disebut dengan nama zikir. Zikir, bahkan mampu mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil mendekatkan kita dengan Allah itu ada di Qur'an surah ke-2 ayat 152. Yang ini ada di Qur'an surah ke-15 ayat ke-9. Amalannya diturunkan, amalan pertama, apa itu amalan yang saat dikerjakan Anda bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an? Bacaannya anda bacakan, sekaligus menunjukkan Al-Quran dijaga dalam amalan itu, dan saat dikerjakan pada saat yang sama, kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di amalannya menarik nih. Saat kita kerjakan, ditunjukkan oleh Allah, nih saya jaga Al-Quran, buktinya, lihat orang ini ketika beramal. Terus dibacakan, dibacakan, dibacakan. Yang kedua, ketika dia mengerjakan amalan itu, bukan sekadar menunjuk bahwa Allah menjaga Al-Quran yang abadi. Sekaligus, amalan yang dia kerjakan, mendekatkan diri dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalan itu diantaranya? Salat. Turun, salat. Karena itu ketika kita menunaikan salat, amalan salat disebut dengan zikir. Persis sama namanya. Zikir. Quran surah ke-20, ayat 14. Ini dalilnya. Jadi, begitu Anda mengerjakan salat, Anda sedang berzikir. Innani أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku Menariknya, bukankah saat anda sedang sholat, anda berfikir Anda sedang mengingat Allah, bukankah saat sholat semakin dekat anda dengan Allah? Semakin ingat anda kepada Allah? Yang paling menarik, saat sholat itu, bersamaan dengan itu anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran Bukankah dalam sholat anda baca al Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surah lihat sini? Nah, jadi turunannya adalah, pelan-pelan, pelan-pelan, awas Ini bagian terakhirnya, lihat sini rumusnya Zikir menggabungkan Al-Quran dengan Alkitab. Ini maknanya bacaan ini tulisan atau susunan yang rapi. Kenapa Allah sebutkan Ad zikir menggabungkan dua makna ini untuk menunjukkan penjagaan terhadap Al-Quran? Sekaligus menjadikan hambanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan amalan untuk menjaga dua fungsi ini. Apa diantara antara amalannya, amalan yang disebut dengan amalan zikir? Apa amalan zikir ini? Satu solat. Saat Anda solat, Anda sedang membuktikan penjagaan Al-Quran, sekaligus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling hebat, bagian terakhirnya. Ketika anda mampu mengerjakan amalan ini Bukan sekedar anda sedang Mendekatkan diri kepada Allah Dan pembuktian bahwa Al-Quran sedang dijaga Saat bersamaan Begitu tuntas amalan dikerjakan Bahkan sedang mengerjakannya Allah akan berikan keutamaan Terkait dengan amalan-amalan itu Mari kita uh, diskusikan tentang Tentang apa namanya uh, Sejarah teks Al-Quran Lagi-lagi ya, Kita cenderung menganggap Sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang yang apa namanya berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu eh, apa, eh, formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat. Yang, yang yang kita sebut sebagai The Hebrew Bible kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak um, apa namanya uh, Nabi Musa uh, kitab uh, New Testament atau apa namanya keseluruhan uh, apa namanya The Bible Alkitab jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar daftar isinya uh, apa namanya yang, yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya, proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab -kit agama lain, Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Di, itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ribuan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Qur'an itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Qur'an teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kita, kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang apa namanya diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita. Itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya Belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari dari Turki, dari Jakarta, dari dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya. Dan, dan kita juga tahu bahwa minimal ada tujuh bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan asim. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan. Ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komisi, komite untuk menyatukan versi Al-Quran setelah melalui berbagai perdebatan karena banyak yang tidak setuju termasuk juga untuk mencetak Al-Quran karena khawatir bahannya najis nagis apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak tetapi walaupun ada banyak penolakan Komite yang dibuat oleh, yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 2024 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki Itu produk tahun 1924 Ya, Nah, oke, okay, sudah Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam ya Setiap Quran biasanya ditulis Rasam Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Usman Itu kan yang kita yakini Oke, okay, baik Tapi apakah benar Uh, apa namanya Al-Qur'an yang kita ini sensitif ya saya sebenarnya takut ngomong Qur'an itu. <laughs> iya, apa namanya atau kita skip Qur'annya karena ini ini ini kitab suci yang yang paling sensitif kita omongin. Terus saya dibilang ini kok mengkritik Al-Qur'an? Saya tidak mengkritik al ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Qur'an ini terbentuk. Jadi jangan salah nanti ada yang ngutip ini katanya orang lahir di bar apa namanya ngajar di barat mengkritik Al-Qur'an. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Qur'an. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Qur'an sampai kepada kita sekarang. Itu yang yang menjadi concern saya, ya. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau anda baca kitab Ibnu apa namanya Ibnu Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Maswahif, ya, bahkan judulnya saja menarik Kitabul Maswahif. Artinya Maswahif itu jamak dari Musaf. Artinya lebih dari satu Mushaf, ada banyak Mushaf. Ya. Nah, um, Al-Sigistani ini bercerita tentang inisiatif dari Khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan diantara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah enam orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Iya memang, ya ini kitab suci kita ya um, apa namanya masa iya Qur'an diedit gitu, terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira mengedit Al Qur'an itu kan berat sekali ya uh, saya paham, anda pasti susah menerima ini ya paham apa namanya, tetapi gini lah ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar, ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup, ya. Maka Al-Qur'an ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotam tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotakati mengotak-atik Al-Qur'an. Padahal yang saya lakukan itu itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks yang teks-teks kuno Al-Qur'an yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia.